To the system, I don't wanna be a slave I've be doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain and never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your I don't know man, I still go Go, go, go, go Eh, ah, saya kasih dulu Didengarkan dulu, didengarkan dulu, dulu hey, Didengarkan dulu, berhenti, berhenti Eh, hey, tanpa ada suara, berhenti dulu Ada jambutan dulu uh, Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Masukurillah, Warahmatullahi wabarakatuh Kita hari ini kita masih diberi kesempatan dalam kegiatan ya dan pada hari ini juga alhamdulillah kegiatan atau lomba lato-lato Season 2 bisa terlaksana lagi yang 3 dikonotori oleh kepala sekolah dan berikutnya tuan-tuan saja ya banyak sponsor-sponsor sponsor yang sudah mendukung di belakangnya diantaranya akan feeling kita jadi dan bekerja tuh share kegiatan natalah to dua dan lebih mari di bawah di bawah hey, buat oke okay. Selamat Oke. Sangat semua ini saya. tidak ada ini? Bayangkan bagaimana ya? kali lagi selanjutnya pada hari jawabemenang dari partisi pertama ya. terakhir saya sampaikan kepada seluruh penonton dan peserta ketika di dalam perombakan dilarang untuk memasuki arena ya, pertandingan tadi yang tidak waktunya jadi kalau bukan waktunya tidak diperbolehkan memasuki arena, karena demi kenyamanan semua. dari posisi normal, ya. ketika terbina, ya, ini keluar dulu ini keluar yang nggak ikut. Okay. ketika saya bilang mulai, berarti bisa dalam keadaan mulai ya. Oke, okay, posisi normal yaitu di ayunan saja. Ya, posisi normal di ayunan saja. Oke, okay, siap. omongan? Ser. Oke, okay, kita mulai sesi pertama dari kelompok A. 3 2 1 mulai. Untuk yang gugur langsung mundur jangan mengganggu ya. Mas? kita yang dari Jadi biar yang luban steril, peserta lebih konsentrasi, tukar, tukar. tidak tergantung. Oke, okay. sudah. Perhatikan, di babak ini lima oh. menit. Selamat datang bapak ibu. Selamat biasa banget. Yeah. Nah terakhir tuh, ayo kita lanjut. Ini mana orang tuanya mungkin melihat dari jauh dan tidak mereka yang lebih betul. Tempat kami. Jadi di sini nggak bisa milik tempat tuh ya. Mungkin ada yang dari turunnya di juru di sebelah utara. Ini nggak bisa karena kita meluncur. nomor menit? Kita lewat. Tinggal menit. Siap. Bisa dimulai ya uh, Mungkin ini kayaknya masih kecil Agak dipandu ini Untuk Kak Adil Bisa dipandu Untuk berkomunikasi kan. Dipandu ya Bukan memainkan <laughs> Oke siap ya Posisi diayeng ayunkan terlebih dahulu Oke Cari posisi yang tepat lima menit jadi tolong <tuk> <guru>. <tuk> <tuk> <tuk> okay, silakan foto bersama Surprise pertama lima tas lempar lempar main <tuk> main oleh Abian teman-teman buat toko netral yang mau ada yang panjang boleh nyatain boleh hati-hati itu pemain, mencari lima peserta terbaik. Siap. Bersiapan. Bisa diayun-ayun? Jadi sudah dingin ya. Oke. Okay. La la season 2 toko sepatu account. Dimulai. Yuk mainkan aturan-aturan kalian. Yuk. Ayo. Ayo. Ayo mainkan Oke. Ah, gugur gua. Awas, awas. Awas liwate, nah. Kalau bukan mundur ya, jangan masih ke tempat Terima kasih. Terima kasih Oke, tunggu tangan Satu, mulai Lima menit pertama tentang di anaknya ini hmm. ibu, ini ini. Iya. Ya. <tuk> okay. Nanti katanya kalau menengah, mas Afi, akan ya. itu hari Iya, kalau... hmm. ibunya sama, sama, sama ya. <tuk> Terima kasih, Jangan ya. lupa lomba ini dipersembahkan oleh toko sepatu Netral dan juga agen drilling Netral. Sekali lagi saya ingatkan, bapak ibu yang mau transaksi perbankan, misalkan Kemalaman mau berang sudah tutup toko Netral buka sampai jam tujuh malam, ya. Agen drilling bisa melayani toko Netral. Air ini dari India. India. Jadi Sarka, ya. Kan, ya, dari. Malangkan. Malangkan. ya, Mungkin sebetulnya amankan. Break <tuk> <tuk> penyisian. <Benci. tuk> <tuk> <tuk> Panitia ngeces. Isi BBM rek oleh mangan ya. Oleh apa ya bud? Oleh angan Asyik Oleh mangan, Rai, ya. bapak Aryan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 But even if you change, you can flip the gray matter like some batter in the brain. That's why I to say, fake it till you make it, A And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say put them on the I'm peak the brain. Take the pain, put my pain. Never slow yourself down. You can push it, but push back. Start a flame.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 Thank okay, you. Well.